Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan dibanyakin rezekinya. Amin. Jumpa lagi dengan saya di sini di channel Bengkel. 27. Di sini, saya akan membahas sedikit tentang fungsi turbo charge untuk mesin diesel beserta komponen-komponen yang ada pada turbo charge dan fungsi komponen itu sendiri. Fungsi turbo charge pada mesin diesel adalah untuk buat menaikkan energi atau performa mesin diesel itu sendiri. Kemudian manfaat memakai turbo charge untuk mesin diesel adalah, untuk mempertinggi energi di mesin diesel menjadi lebih besar. Prinsip kerja turbochas artinya dengan memanfaatkan panas gas buang menjadi tenaga buat memampatkan udara pembakaran sehingga dihasilkan tenaga atau power yang besar. Lalu gas buang akibat pembakaran pada setiap silinder disalurkan melalui exhaust manifold, yang selanjutnya diekspansikan pada turbochas sehingga menghasilkan energi mekanik yang nantinya akan digunakan menjadi energi buat memutar turbochas pada sisi blower. Berikut ini adalah komponen turbocharger beserta fungsinya. Tapi sebelum kita lanjut, baiknya kalian tekan tombol subscribe-nya, lalu tekan tanda loncengnya, like, dan komen di bawah kolom komentar. Terima kasih. Rumah kompresor. Rumah kompresor, atau kompresor housing, berfungsi sebagai rumah bagi roda kompresor, dan sebagai saluran udara yang masuk melalui interkuler atau filter udara menuju intake manifold. Roda kompresor, atau kompresor wheel, Berfungsi untuk menghisap udara dari intercooler atau filter udara dan memampatkan udara masuk ke dalam intake manifold. Bearing berfungsi sebagai bantalan pada shaft turbin sehingga dapat berputar dengan lancar. Oil seal berfungsi untuk melindungi celah pada center housing supaya mencegah oli rembes atau bocor. Center housing berfungsi sebagai tempat dudukan shaft, bearing, oil seal, dan saluran pelumas untuk turbocharger. Sub berfungsi untuk menghubungkan antara roda kompresor dengan roda turbin. Roda turbin, atau turbin wheel, berfungsi untuk menghasilkan putaran berdasarkan aliran atau tekanan dari gas buang hasil pembakaran mesin. Putaran dari roda turbin sama dengan putaran pada roda kompresor, karena keduanya terhubung melalui sebuah sub. Rumah turbin atau turbin housing berfungsi sebagai rumah dari roda turbin dan sebagai saluran gas buang dari exhaust manifold menuju knalpot. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa berguna dan bermanfaat buat kalian semua.